Kartu pertama di sini ada King of Cups. Terus kemudian kita lihat di sini ada Temperance. Kemudian kita lihat di sini. Satu kartu lagi ya. Ada Queen of Wands. Oke, okay. ya. Yeah kita beresin dulu sambil beresin kita lihat kartunya ya. Buat kamu yang mungkin ngelihat kartunya bisa di zoom gitu kan atau bisa dipilih juga ya karena nanti kita baca satu per satu ya. Dari kartu ini ada apa aja gitu kan untuk kamu. Ya, untuk kamu. Kita lihat satu per satu dari King of Cups. King of Cups yang aku lihat di sini ada kaitannya dengan seseorang yang ngejar kamu banget ya, ngejar kamu dan kadang kalau Cups biasanya ada kaitannya dengan pasif, ya, ada kaitannya dengan orang yang sering mungkin diam-diam uh, gitu ya, mandangin foto kamu, diam-diam itu kayak ngeliatin status kamu, ngelike gitu kan, atau ngerespon, tapi kalau ngerespon itu kan biasanya responnya tergantung ya, kalau ngeresponnya di komentar, di DM, ya, di message gitu kan, di pesan, di WA, Berarti itu dia aktif, gitu ya. Aktif untuk ngejar, tapi di sini yang aku lihat dia itu nanda adalah dari ciri-cirinya ngeliat aja, gitu ya. Ngeliat story gitu kan, ngeliat kalau di WA kan status gitu kan, ngelihat status WA gitu. Kelihatan ada dia gitu ngeliatin uh, statusnya kamu gitu. Terus di Instagram mungkin bisa juga, atau di uh, sosial media lain gitu ya. Dia ngeliat banget sih yang aku lihat di sini ya, dan itu sering banget. Ya, seringnya juga dia mandangin foto kamu sih, yang aku lihat mandangin foto kamu dan uh, mencoba untuk membayangkan gitu loh, gimana nanti ketika berhubungan dengan kamu tuh seperti apa gitu ya. Tertunya, tentunya hubungan yang mengarah ke arah percintaan ya, yang mengarah kayak komunikasi terus kemudian juga gimana dari uh, sisi untuk hubungan yang lebih serius gitu kan yang kayak gitu yang aku lihat dia ngebayangin gitu dalam imajinasinya dia dan kalau untuk king of cups ini ada kaitannya dengan scorpio kemudian pisces dan cancer ya temperance kita lihat di sini ada kaitannya dengan sagittarius ya dan ada kaitannya dengan arah kemudian balance ya keseimbangan di sini aku lihat kadang dia seimbang banget kok di sini aku lihat kayak uh, ngeliatin ya ngeliatin status kamu mungkin Kemudian respon juga sih Yang aku ya kadang respon gitu loh Kadang respon kalau memang dianya Ngeliat kamu gitu loh Kalau dianya ngeliat kamu uh, Secara Di status gitu ya Di status uh, Ngeliatin gitu kan Terus kemudian juga DM gitu ya Bener-bener Memperhatikan gitu istilahnya yang aku lihat di sini kemudian kita lihat untuk kartu berikutnya ya di sini ada dari Queen of Wands untuk Queen of Wands yang aku lihat di sini kalau untuk Queen of Wands dia lebih ke arah uh, ngelihat ini sih ngelihat dari sisi uh, apakah ya apakah uh, kamu dan dia itu bisa bersama dalam artian di sini aku lihat dari sisi pertimbangan gitu loh, dari sisi pertimbangan dia pengen ngelihat dulu gitu loh, Compatibility atau kecocokannya gitu ya karena kalau cocok yang aku lihat di sini dia nggak segan-segan gitu loh, untuk bisa bersama gitu ya dengan kamu Yang aku lihat serius gitu kan bener-bener ngeliatin gitu ngeliatin dan juga aksinya kelihatan juga gitu ya dan kalau per pertimbangan ini memang arahnya ada kaitannya lebih lebih ini sih lebih kayak uh, pertimbangannya itu ke arah komitmen gitu, loh, ya pertimbangannya apakah nanti aku ketika bersama dengan kamu gitu kan uh, terus kemudian nanti kalau aku komitmen nanti ke depannya seperti apa gitu kan itu yang yang dia yang dia pikirin gitu loh yang dia pikirin dalam benaknya dia gitu ya dalam uh, pikiran terdalamnya dia gitu ya aku lihat di sini, ya Kemudian kalau dari zodiaknya untuk Queen of Wands itu ada kaitannya ke arah uh, Sagitarius kemudian juga dari Leo kemudian juga dari Aries ya di sini. Kemudian kita lihat untuk dari kartu zodiaknya ya dari kartu zodiaknya di sini mungkin kalau untuk Queen of Wands ini dia pecinta uh, hewan juga ya gitu punya peliharaan mungkin ya aku lihat di sini ya. Kita lihat hal berikutnya untuk kamu dari kartu zodiak, ya. Dari kartu zodiaknya ini, ada Jupiter. Jupiter ada kaitannya dengan Sagittarius, ya, keberuntungan. Kemudian juga ini mungkin ngebawa keberuntungan banget, ya. Ketika berhubungan dengan sosok ini, ngebawa keberuntungan. Kemudian untuk Libra, balance, ya. Jadi yang aku lihat di sini, kalau dengan King of Cups tadi, dia itu kayak ngebawa keberuntungan, ya, dalam kehidupan. Uh, kamu kemudian, kalau untuk nanti ada seseorang yang mirip-mirip dengan uh, yang aku sebutkan di bagian kartu kedua, itu ada kaitannya ke arah Libra, keseimbangan ya, keseimbangan banget. Karena disitu ada timbangan, kemudian untuk Queen of Ones, sini ada kaitannya dengan Scorpio ya, ada kaitannya dengan Scorpio atau lahirnya mungkin Sagittarius November, mungkin gitu ya, bisa jadi seperti itu karena mepet-mepet. Menuju bulan-bulan di akhir bulan Scorpio gitu ya. Kayak tanggal 21, 23 gitu ya. Rata-rata mungkin kalau Sagittarius yang uh, dekat banget sama Scorpio itu. Ya rata-rata ada kaitannya dengan uh, tanggal 23 gitu ya. 23, kemudian 24, 25 itu adalah orang-orang yang mungkin ya uh, cocok gitu Cocok sama kamu yang aku lihat di sini ya menurut dari kartu ya oke itu yang kelihatan di pembacaan kali ini bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.